Pun misalnya bapak atau bohong, bo, bohong, eling, bohong, nyebut, bohong, nyebut, eling, otak, bohong, eling, nyebut, ah, tidak begitu cara menalkin. Kali misalnya, kalau jenengan, nalkin, nyebut, nyebut, otak, nyebut, kan akhir urip, put, eh. put. Karena pada saat sakrotul maut itu, kalau tidak ada yang mendikte, tidak ada yang menuntun, itu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wabarakatuh. Hadana li hada wa ma kunna an hadanallah Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu antil humul jannah Uristu muhabima kuntum ta'amalun Wa ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah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 Usikum wa nafsi bita Allah bita'atihi wabimtisali awamirihi wajtina bian jami'i nawahi wa'alamu fakot fazal muttakun bapak ibu kaum muslimin rahimahkullah marilah kita bersyukur kepada Allah ta'ala Malam hari ini, saat ini kita masih mendapatkan nikmat, rahmat, dan karunianya Allah Sehingga kita diberi kelunggaran dan kemudahan Untuk mendatangi majelis ilmu Untuk mendatangi Baitullah Untuk mendatangi bagian dari amal-amal soleh Kalau bukan karena rahmat nikmat karunia Allah tentu kita diberi kesulitan sehingga merasa berat tidak lapang tidak longgar hati kita sehingga berat untuk melangkahkan kaki kita menuju baitullah berat hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tetapi kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala Maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal ibadah Untuk melakukan amal-amal soleh Karena semua amal-amal ibadah atau amal-amal soleh itu adalah wujud dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ketoatan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang-orang yang beriman. Itulah amal-amal soleh. Yang nanti akan mendatangkan kebaikan dan manfaat di akhirat. Karena itu yang dibutuhkan. Itu yang diperlukan mendapatkan manfaat kebaikan-kebaikan di akhirat diberi kemudahan dahholal jannah masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu yang diharapkan oleh setiap orang ketika berada di akhirat nah oleh karena itu kita harus berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik diri kita ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kita secara khusus karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini lebih memperhatikan diri kita masing-masing juga memperhatikan keluarga kita masing-masing istri kita anak-anak kita kerabat kita keluarga kita masing-masing apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum wa ahlikum nahroh kita diperintah oleh Allah Ku'an anfusakum jagalah diri-diri kalian jadi jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian an-naroh dari neraka jadi itu prinsip pokok yang harus kita perhatikan selama kita hidup ini supaya lebih memperhatikan keadaan diri kita jangan sampai kita ini menjadi ahli neraka jangan sampai kita nanti mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan di akhirat demikian juga keluarga-keluarga kita jangan sampai istri kita, anak-anak kita itu tidak selamat dari adabnya Allah Ta'ala maka Allah perintahkan kepada kita agar kita ini berusaha bekerja keras bersungguh-sungguh menjaga diri kita ini bagaimana cara kita menjaga ini? hidup kita kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah ta'ala diri kita untuk beribadah kepada Allah ta'ala keluarga kita juga demikian hidupnya untuk beribadah kepada kepada Allah kalau hidup kita sudah jelas niat dan tujuannya adalah untuk beribadah maka kita akan berusaha dan merasa senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh yang disyariatkan karena Allah sendiri sudah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu wahum yastab shirun mereka itu merasa senang mereka itu bahagia suka senang longgar hatinya bahagia untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga akan berusaha keras bagaimana meningkat ibadahnya kepada Allah zikrullahnya meningkat demikian juga berusaha keras istrinya suaminya anak-anaknya semua dari anggota keluarganya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala nah kalau kita ini berbuat demikian maka ketika Allah memberikan izin mudah bagi kita untuk masuk surga maka kita akan bisa berkumpul bersama di dalam surga, sama-sama masuk surga nah, syarat masuk surga itu syarat yang pertama iman membawa iman mati dalam keadaan is islam kalau hidupnya itu beriman hidupnya menjalani al-islam mati dalam keadaan beriman dan islam maka di akhirat nanti kita akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya keluarga kita masing-masing sudah pernah saya saya bacakan saya sampaikan uh, surat at-tur ayat yang ke-21 waladina amanu orang-orang yang beriman watabaat hum dzurriyahum dan keturunannya itu mengikuti mereka biimanin dengan keimanan jadi orang tuanya beriman keluarganya juga beriman berada dalam keimanan mati meninggal juga dalam keadaan beriman sebab ada kalanya dalam satu sebuah rumah tangga itu ada yang beriman ada yang tidak beriman ada yang mempertahankan keimanannya sampai dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman membawa iman dan Islam ada kalanya juga meninggal dalam keadaan tidak beriman nah yang paling pokok yang paling penting bagi kita orang-orang yang beriman itu adalah memastikan kita ini dalam keadaan iman Islam sehingga kematian kita pun dimudahkan oleh Allah Ta'ala juga dalam keadaan iman dan Islam kalau kematiannya itu tidak membawa iman dan Islam baik didoakan atau tidak didoakan, dimohonkan ampun atau tidak dimohonkan ampun itu di akhirat itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, seperti dua putranya, istrinya Nabi, Rasulullah Anha, yaitu Khodijah ya, Ketika Khodijah itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anwala dahini matalah fil jahiliyah Dua anaknya itu meninggal dalam keadaan jahi, jahiliyah Meninggal dalam keadaan jahiliyah itu Pertama meninggal dalam keadaan tidak membawa Islam Atau pengertian yang lain jahiliyah itu Islam Tapi meninggalnya masih jahi, jahiliyah Kenapa? Karena waktu hidupnya tidak mengamalkan Islam tidak menampakkan amal-amal Islam dalam kehidupannya sehingga kematiannya pun juga tidak dalam keadaan Islam nah, sama seperti dua putranya Khotijah ini ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh Khotijah bagaimana dua anak yang meninggal dunia ini dalam keadaan jahiliyah Rasulullah SAW menjawab huma finar, keduanya berada di neraka, Nabi tidak bisa menyelamatkan, Nabi tidak bisa memberikan syafa, syafaat. tidak diizinkan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan menerangkan di dalam Al-Quran Inna Allaha harromal jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah merasa sedih. Sehingga Rasulullah sallallahu itu tahu wajahnya Khadijah itu menampakkan tidak senang, tidak suka, sedih karena anaknya Umma final maka Rasulullah mengatakan lauro maka seandainya kamu melihat keadaan anakmu yang dua itu kedudukannya di akhirat nisaya kamu itu membencinya tidak menyukainya Bapak Ibu kaum muslimin rohhimakumull Demikian juga Nabiullah Ibrahim Alaihissalam Beliau punya Bapak Bapaknya Nabi Ibrahim nih. Namanya adalah Azhar Namanya Azhar Nabi Ibrahim Alaihissalam Di akhirat nanti Dia akan melihat Bapaknya itu Dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, jadi Nabi Ibrahim itu melihat azar bapaknya di hari kiamat. Waktu itu, ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, azar bapaknya Nabi Ibrahim itu wajahnya itu apa berdebu, wajahnya itu kalau diterangkan di ayat-ayat Al-Quran itu wujuhun wujuhuyawma'idin khosi'ah wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan hina itu wajahnya orang-orang yang tidak beriman iswat wujuhuhum wajahnya itu menghitam itu keadaan orang-orang yang tidak beriman ketika di akhirat dalam keadaan khasiah, dalam keadaan hina, dalam keadaan apa, nopongi, uh, menyedihkan. Nah Nabi Ibrahim melihat wajah babaknya itu kotarotun wa gobarotun. Jadi wajah kesusahan. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada babaknya, nanti di akhirnya alam akulaka latak sini weh Bapak bukankah sudah saya katakan kepadamu latak sini supaya kamu jangan bermaksiat kepadaku jangan mendurhakaiku ini omongannya anak kepada Bapak kenapa Nabi Ibrahim mengatakan demikian karena Nabi Ibrahim sudah dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul menyampaikan risalah Islam kepada semua orang Termasuk bapaknya itu He eh bapak bukankah sudah saya katakan kepadamu dulu waktu di dunia Lah tak sini jangan bermaksiat kepadaku Bermaksiat kepada Rasul itu sama dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa jawab bapaknya kola abuhu baik kalau sekarang falyaum la Wis him ibrahim nek ngono saiki aku orang maksiat yang awakmu. awakmu saiki sa sa maksudnya saiki ini itu penting dan <tun> akhirat eh kalau gitu sekarang saya tidak akan bermaksiat kepada Allah saya tidak akan bermaksiat kepadamu wahai Ibrahim kita kasep napa mboten kasep karena di akhirat itu penyesalan itu tidak ada artinya tidak ada manfaatnya tetapi Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu orang yang sangat penuh belas kasih nah, sehingga Nabi Ibrahim masih minta kepada Allah Ta'ala supaya bapaknya itu diselamatkan ini adalah asyik Nabi Ibrahim Ibrahim berdoa kepada Allah Ya Rabb, Ya Allah Ya Rabb Innaqa wa'attani Sa'estuni panjenanganikum pun janji akan tenginekulah Ya Allah, engkau sudah memberikan janji kepada saya supaya engkau tidak menghinakan saya menyusahkan saya di akhirat ini di hari di mana manusia itu dibangkitkan dan kesusahan yang paling susah yang saya rasakan ya Allah adalah bapak saya bapak saya yang al-aba'at yang jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala ini jadi Nabi Ibrahim tidak ingin bapaknya itu masuk neraka. Nabi Ibrahim itu tidak ingin bapaknya itu celaka. Bapaknya mendapati jauh al-bait an jauh dari rohmatnya Allah Taala. Allah minta kepada Allah. Jadi kesedihan yang paling sedih bagi seorang anak itu adalah ketika melihat orang tuanya su susah nggak ten, buat ten elek tentunya saat ini kini, wong tuane susah nggak niku anaknya orang sedih belas, <tuh> jadi wong tuane susah nggak niku malah syukur syukur nggak malah wong tuane disyukur, syukur urusannya dewi dewi pak bu nggak niki anak zaman sekarang nggak teni Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan selain daripada sedih susahnya saya itu kalau bapak saya itu masuk, masuk neraka maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya Ibrahim matah tarijlaika Wahai Ibrahim coba lihatlah apa yang berada di bawah kedua kakimu itu maka Fayang Duru Nabi Ibrahim melihat faidahuah mulat tohin Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu berlumuran dengan kotoran dan darah sehingga Nabi Ibrahim itu merasa jijik untuk melihat bapaknya nanti itu, masya Allah waktu itu kemudian bapaknya itu diikat tangan dan kakinya dibelenggu lasil dengan belenggu-belenggu yang ada di neraka jahanam itu kemudian bapaknya itu dilemparkan ke dalam neraka na'udhu min dalik itu sebagai pengertian dari ayat yang berbunyi Innallaha harromahuma alal kafirin Sesungguhnya Allah mengharamkan kenikmatan makanan minuman yang ada di surga Alal kafirin bagi orang-orang yang kafir Dan bapaknya Nabi Ibrahim itu Pasti dipastikan meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan jahil jahiliah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah di ayat ini atau pada keterangan hadis ini menunjukkan bahwa harramallahu aljannata 'alal kafirin. Allah itu mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Fakullul mata kafiron billahi azawajalla fahuwa sehingga semua orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak membawa Islam kufur, kafir, ingkar kepada Allah azza wajalla maka dia itu khalid mukhalidan finnari, dikekalkan di dalam neraka wa'tan alaihaqon, ini adalah janji yang ada di dalam Al-Quran, janji yang benar sehingga kalau orang itu meninggal dalam keadaan tidak beriman فَلَا fa'uhu syafa'atun وَلَا saudara tidak bisa memberikan manfaat kerabat juga tidak bisa memberikan manfaat orang yang mencintai, orang yang dicintai juga tidak bisa memberikan safa safaat فَلَا fa'uhu syafa'atun. safaat itu tidak bermanfaat walaupun didoakan seribu kali atau 2.000 kali tidak akan diterima oleh Allah Taala. Allah tidak akan memberikan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pamannya Abu Thalib hendak meninggal dunia itu ditalkin dulu oleh Rasulullah SAW Alaihi sebelum meninggal. Tato saya niku saestunin niku sa, sa derengit yang pecah. Niku talkin ya namanya talkin, semudah bu pengertiannya talkin itu nobo toh pak talkin itu nobo semudah talkin itu lakona yulakinu talkinan talkin itu menuntun nonton g itu namanya tal tal itu menuntun mendikti rasulullah saw menuntun menalkin pamannya abu Talib ketika hendak meninggal dunia itu. ya Ammi Qul la ilaha illallah Kalimatan uha jubiha indallah yaum al-qiyamah Wahai paman Ucapkan la ilaha illallah Satu kalimat itu saja Kalimat itu saja La ilaha illallah Satu kalimat yang saya nanti akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala ini Untuk memberikan syafaat kepadamu Hanya mengucapkan la ilaha illallah itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu mata Abu Thalib tidak mau mengucapkan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga beliaunya itu meninggal dunia dalam keadaan kafir dalam keadaan tidak beriman mengikuti ajaran nenekmu yang sehingga matinya meninggalnya dalam keadaan tidak beriman maka rasulullah saw tetap bersikeras bersikukuh saya akan berusaha untuk memohonkan ampun kepada allah supaya paman saya diampuni dosa-dosanya malam unha selama saya tidak dilarang Rasulullah memohonkan ampun kemudian turunlah ayat itu istagfarta amlam tas takfir lahum layakfirullah muhammad meskipun kamu memohonkan ampun untuk mereka dalam ayat yang lain 70 kali atau kamu tidak memohonkan ampunan buat mereka layas Allah tidak akan Bapak Ibu muslimin rahimahullah dalam ayat itu menggunakan lan lan lita bit. itu artinya tidak akan tidak mungkin tidak mungkin Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang yang meninggal dalam keadaan tidak Islam dalam keadaan tidak beri, beriman Sopo ngerti to, buk menawa nyambung dongani bapak ema jusi wis cetha bapake Nasroni, wis cetha bapake Kong Hucu, wis cetha bapake Musrik, orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan bukan Islam. Sapa ngerti tak dongakno nombek wong akeh terus dongane ijab ijab. Napa enten ngeten niki kita-kitan? enten, kalau enggak ada rencang derek teng mriki. Niki sinengali teng mriki paling nggih. Nggih lek menawi channel Kenapa YouTube warna salam mengaji ngonten gih? Ya? Niku sakit ngali, nih ngahal ini. Kulo tegur kulan yang akan. Seng- kulo lu semerbak Dewi. Tiang isi tiang sebain niku dalam keadaan tidak beriman. Majusi orang Cina ngonten. Majusi ngonten. Tukem Majusi tuken asroin pokok bukan orang Islam. Wih ceto wong kulo kula balik dikenggeno. Pak Karem jalo tolong niku kulo terakenteng derek. Nonten situ meninggal dunia. Kalo mbeteh semerbak waktu nih tiba-tiba di saat ini pemakaman penyimpanan mayat Surabaya jadi mayat-mayat disimpan dipersiapkan matahukat itu dibetotkan tempat khusus kemudian dibakar mayatnya itu mayatnya itu dibakar nah yang saya ternyata ini sedang itu beberapa bulan beberapa waktu berikutnya itu meninggal dunia jelas meninggalnya dalam keadaan tidak beriman lah niku menawi di dongakan ngotot niku, keliling akan dalam kok katakan tunggu tunggu barang kecuali kalau orang tuanya keluarganya dalam keadaan beri beriman nyambung donganya, oh, donganya <laughs> doa itu nyambung ngotot niku. Tapi kalau beda tidak beriman maka tidak nyambung ngotot. Mbak Menowo, siapa ngerti ngotot? Nah itu menurut pemikiran kita, menurut logika kita Nabi kita Muhammad SAW saja itu mendoakan pamannya Ya amikul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah Tidak mau, mati, meninggal dalam keadaan tidak beriman Sesudah itu Nabi tidak mendoakan Sesudah itu Nabi tidak mendo mendoakan Kenapa dilarang oleh Allah Ta'ala? makana uh, makana lil mukminin tidak pantas bagi makana lil nabi wal minin tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk berbuat yang demikian itu, itu, itu tidak pantas kata Allah subhanahu wa ta'ala wala takum ala ku abadan, wala alaihi mata jadi jangan Mensolati, jangan mendoakan Kalau sudah pasti orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan tidak beriman. Lah, ngertos misalnya nasoro misalnya, tetap ditungani. Siapa ngerti? Utawi bisa disolati. Gimboh nyambung buatan maduk, Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah kemudian bapak ibu kaum muslimin rahimahumullah orang yang meninggal dunia sebelum meninggalnya itu dalam keadaan beriman bertauhid dan mampu mengucapkan la ilaha illallah nabi mengatakan man mankola akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal Jannah. Orang yang paling akhir hidupnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, daholal Jannah. Dia pasti masuk surga. Itu jaminan dari Nabi Muhammad saw. Nah oleh karena itulah orang yang tidak meninggal dunia itu kita disunahkan yang hidup untuk membisikkan pada telinganya dengan ucapan la ilaha il Bun Lenten, misalnya, bapak itu bohong, bohong, bohong, nyebut, nyebut. iling nyebut. Nah, nyebut, nyebut, otak, nyebut. Akhir uripe, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, mbok nyebut, nyebut, nyebut, begitu nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut, karena pada saat sakrotul maut itu kalau tidak ada yang mendikte tidak ada yang menuntun itu berat karena belum pernah menghadapi sesuatu sesuatu hal yang baru yaitu sakrotul maut makanya nabi kita mengajarkan untuk mendikte atau mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah dibisikkan di telinganya la ilaha illallah tidak usah tergesa-gesa La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten ngitambah cepet begini. Tapi dengan ketenangan. La ilaha illallah, monten. atau dital ditalkin. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinu ala mautakum bila ilaha ill Allah talkinkanlah orang yang hendak meninggal dunia diantara kalian dengan kalimat la ilaha illallah Jenengan muni. Jadi kalau meninggal dunia ditalkin la ilaha illallah la ilaha illallah muni. Tapi kalau sebelum meninggal dunia bisa didikte atau dituntun, bisa mengucapkan kalimat "La ilaha illallah", "Harapannya janji Nabi SAW", "Dah kolam", "Jannah masuk surga", itu yang dijanjikan oleh Rasulullah, dan janji Rasulullah itu benar karena yang disampaikan itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka, Bapak Ibu Kaum Muslimin, rahimakullah kita berusaha, kita berupaya supaya kita ini beriman, kemudian beramal soleh, melakukan amal-amal ibadah mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bima kuntum ta'malun, surga itu kata Allah. Orang-orang yang beriman itu diomongi sama Allah. Surga kalian itu diwarisi surga. Jadi, orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah dengan surga. Bima kuntum ta'malun dengan sebab amal-amal soleh kalian. Amal soleh itu apa? Amalan pekerjaan perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya amal soleh. Ikhlas karena Allah amalan itu benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menyebabkan mendapatkan rahmat dari Allah Taala karena masuk surga itu karena rahmatnya Allah nah untuk mendapatkan rahmatnya Allah kita harus beramal soleh nah supaya kita bisa beramal soleh dan benar amal solehnya niatannya juga benar maka kita harus mendasari amal soleh kita itu dengan il, ilmu dengan ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga mengatakan kepada bapaknya hei bapak bukankah dulu waktu di dunia itu saya katakan kepadamu ikutilah saya karena saya ini diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim ngomong demikian kepada bapaknya itu Ya abadi, di dalam Al-Quran disebutkan Ya abadi, inni kot ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siroton sawiyan Wahai bapak, kata Nabi Ibrahim Eh bapak, sesungguhnya saya itu diberi ilmu oleh Allah Ta'ala Datang kepada saya ilmu-ilmu syariat agama din al Islam ini dari Allah. Saya diberi ilmu oleh Allah. Malam yakika apa yang tidak datang kepadamu jenenganim boleh nggak ilmu, ndak paham tentang Islam, wahai bapak fattabiek nih, maka ikutilah saya. Ikutilah saya ah siroton sawian, saya akan berikan tunjuk kepada jalan yang yang lurus maka ini menjadi pelajaran kita mempunyai kewajiban supaya kita ini bisa beramal dengan benar, niat ikhlas karena Allah benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka syaratnya kita harus berilmu kita harus punya ilmu dan ilmunya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah lengkap. Yu malam takunu taklamun Allah akan mengajari kita perkara-perkara yang kita tidak tahu yaitu Al Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di ayat yang lain kita diperintahkan supaya kita ini mencukupkan diri Beramal, berbuat sesuai dengan Al-Quran dan hadis Al-Quran dan sun, Sunnah. Nah, sehingga yang amalan-amalan sing sekiranya ini kompetennya, Zaki, tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Bapak Ibu Muslimin, rahimakumullah, salah satu contoh contohi zaman Nabi Musa. Niku enten sahabat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW para sahabat itu ulang dari perang. Niku ngelintangi satu tempat satu daerah. Tempat itu ada, Satu pohon, kemudian setiap orang-orang itu habis dari bepergian pedang-pedangnya alat-alat yang beralat ditempatkan di daerah itu mandek terkait tempat ngeri Ibaratnya, sa nih saat ini niku tempat niku tempat kerak keramat nggak tahu nih. Nah sahabat nabi niku tangkel tenggeri nabi. Ya Rasulullah buk yo jenengan pak, maafkan jenengan dah satu tempat kados niku wau lo nggak tahu nih. Kados tiang tiang niku wau si sakit kumpul tenggeriku, si sakit maafkan donggon donggon tenggeriku nggak tahu nih buk yo jenengan dah tempat khusus tempat Itu kita juga habis perang, pedang-pedang kita kita taruh di situ, kita bisa berkumpul di situ. Maka Rasulullah SAW membantah, menjawab dengan bantahan. Apa kalian bertanya? Apakah kalian meminta ke Musa sebagaimana Nabi Musa itu diminta? artinya perbuatan seperti itu tidak dibenarkan menurut Allah dan... Rasulnya dan itu adalah perkara jahil, jahiliah. Kalau dulu, gih, dulu sih yang nonton itu, kelonjin dengan mungkin nanti menawi loh, gih. Ini kuh untungnya bareng-bareng, tengganeh, Mbah Kucur, nonton, nonton Kucuran, untungnya bareng-bareng, tengganeh, kurang kiri nama namine, punden. Oke, sebenarnya gih, punden. Atau dorong. Dengan kulitan doro, sanikit toroling pun ambruk, nganten. Semerap torok, sanes doro sengiterni sanes, wed toronik loh, wed toron. Ada ada pohon khusus yang dikeramatkan, usianya tua, nah, nihku tiap-tiap enten hajat, tarun duki tenggine, wed toronik wau, nganten wow, loh. Minta berkah, nganten loh. Nah itu adalah min amali syaiton, min amalil jahiliyah. Amalannya syaiton, amalannya jahil, jahiliyah. Amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah. Nah itu diingatkan oleh Nabi SAW Cukuplah dengan Islam ini Cukuplah dengan Al-Quran dan Sunnah Maka kita Bapak Ibu Muslimin rahimahullah Kita ini wajib bersyukur kepada Allah Karena kita dipilih menjadi orang yang beriman dan Islam Kemudian kita upayakan Bagaimana supaya iman kita meningkat Islam kita juga meningkat nah, Di antara usaha kita adalah belajar, mempelajari, memahami, memaknai Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita berpegang teguh dengan keduanya. Dan itulah yang terakhir perlu saya sampaikan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikum amroini lan abadan ma bihima." Kitabullah wa Rasulillah. Dua perkara yang aku wasiatkan, aku tinggalkan kata Nabi. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, Lantau abadan tidak akan tersesat selama, Lamsak lawasih buatan kesasar uripidhalani. Selamat dunia nengis, selamat akhirat. Dua perkara itu adalah kitab punggah, yaitu Al-Qur'an. -Qur, Al yang kedua adalah sunnatu rasul yaitu sunnah nabi sallallahu alaihi wa alihi wassalam nah, mugi-mugi kalau panjenengan saged istiqomah mugi-mugi kalau panjenengan saged hadir terus tujuannya satu paham islam mengerti islam dengan sesungguhnya kita belajar islam kepada sumbernya kita belajar islam bukan menurut Kata siapa tidak, tapi kita belajar Islam itu dengan sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu, kaum Muslimin, rahimakullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah mencurahkan rahmat kepada kita, istiqomah, tegak di atas Islam dan diakhiri dengan husnul khotimah. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita, eh, yang menawi diuji oleh Allah dengan musibah, nah, supaya dimudahkan oleh Allah urusannya, dicurahkan kepada yang bersangkutan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan yang sakit segera disembuhkan, yang sibuk, mau nih, eh, utawi, sing susah. Apa? seorang rekoso diberi kemudahan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua persoalan kita ini dilonggarkan oleh Allah ta'ala kita berdoa bersama eh, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa kita Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya dal jalali wal ikram Allahumma inni As'aluka bi'anni asyadu annaka la ilaha illa anta Alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad Allahumma rahamna bilquran Wajal hulana imaman wa nuran warahma. wa rahmah Wadhakirna minhuma nasi'na wa'alimna minhuma jahilna Warzuqna tilawatahu ana al-layni nahar Wajal hulana hujatan ya robbal alamin Allahumma inna nas'aluka aluka ilman nafi'a ah, warizokon toyibah wa amalan mutakopbala. Allahumma afriq alai soberon wasabit aqta manawan surna alal kaumilka kafirin Allahumma arinal hakoh hakoh warzuknat tibaa. Allahumma arinal batila batila warzuknat dinaga. Ba. Allahumma inna nas'alukal jannah wa maqarroba ilaiha minal qawli au amalin Allahumma inna nas'alukal jannah talfir daws wa maqarroba ilaiha minal qawli au amalin wa na'udhubika minan nari jahannam wa maqarroba ilaiha minal qawli au amalin Allahumma rabbana Hablana min azwajina wadhurriyatina kurrata'ayyun Waja'alna mutakina imaman Rabi ja'alna mukimah sholah Wamin durriyatina wamin ahlina wamin jamaatina fihadal makan Allahumma rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina wajalna ja lil mutakina imaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada bannar subhana robbika robbil izzati amma yasifun wasalamun alal al mursalin walhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh